Zaitop Denatur, produk herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu memelihara kesehatan, terbuat dari bahan pilihan berkualitas yang telah memenuhi standar produksi Denatur. Zaitop Denatur diproses dan diolah menggunakan mesin berteknologi modern, serta dikerjakan oleh tenaga ahli yang berkompeten untuk menghasilkan ekstrak bahan alami dengan kualitas terbaik.